Oke okay, kawan-kawan, kali ini saya akan menukarkan kartu hadiah dari Toluna ya, yaitu ke Tokopedia sebesar 25.000 Ya lumayan lah buat jajan kan, cuman sekedar isi 1 doang, dapat imbalan nyata ini kawan-kawan, bukan kaleng-kaleng ya. Bagi kamu yang ingin bergabung di Toluna, silahkan... Bisa juga di websitenya resminya toluna.com. Dan juga bisa di aplikasinya yang tersedia di Google Play Store. Yaitu Toluna. Kamu bisa bergabung kok. Dan bisa juga mendapatkan kartu-kartu hadiah lainnya. Seperti... Apa ya? Hmm, Dana, OVO, PayPal terus pocer Tokopedia banyak deh pokoknya kawan kawan nah kebetulan di sini saya sudah menukarkan pocer ke Tokopedia ya dalam jangka waktu dan sudah diproses juga sekitar berapa ya satu minggu lah gitu oh pinnya kawan Eh tuh. Terus kita baca dulu ya. Nah, ini ya, kawan-kawan, berhasil kita tukarkan dari Toluna ya, toluna.com. persangan apa? Oke. eh. sudah berhasil ya kawan-kawan. Kita ke Tokopedia. Nah. Nominal gift card saya itu sebesar 25.000 ya kita tambahkan Mm-hmm. <clears throat> sudah berhasil ya saya redeem gift card dari teluna tadi ke tokopedia artinya sudah berhasil ya kita cek cek dulu kita cek dulu ya Nah. Saldonya udah masuk ya, kawan-kawan 25.042 perak. Dari gift card Toluna. Nah. Ini keterangannya ada redeem gift card. Gift card ya. Nah, sebesar 25.000 dari Toluna ya. Artinya saya berhasil ya, kawan-kawan. Oke lah, sekian dari saya, kawan-kawan. Jangan lupa support ya. Subscribe, like, bye.